Dan sesungguhnya eh, Dalam permasalahan Bab nafsu Aslan asilan Ya ini ada pokok Aslan itu artinya Pokok asilan Yang jadi pokok Jadi aslan itu dari Masdar kalau asilan itu Dari isim fa'il Jadi asilan kang malian Artinya Jadi kang menjadi po, pokok Pokok bahwa anal ibadah ada jadi masalah nafsu ini yang menjadi pokok. Ya, itu sesungguhnya ibadah itu ada dua perkara: ibadah, urusan ibadah. Yang pertama ada syatul ikhtisab yang kedua syatul ijetinab, yaitu yang pertama itu bagian dari... Hmm, eh, Nurut perintahnya Allah dan Rasulullah. Yang bagian lagi itu menjauhi. Menjauhi larangan-larangan Allah. Tadi yang shatrul iktisab itu nurut atau menjalankan perintahnya Allah, perintahnya Rasul. Yang kedua menjauhi larangan Rasul. Maka ini kalau di dalam surat Al-Hasr ya. Jadi itu ada ada ayat ada ayat apa yang diperintahkan oleh rasul ini fakuhduhu, maka harus kita ambil dan apa yang dilarang rasul ini harus kita jauhi itu dalam surat al-hasr itu ada ya jadi apa yang diperintahkan Rasul harus kita ambil Dan apa yang dilarang Rasul harus kita jauhi Maka fal iktisabu yang dimaksud iktisab adalah menjalankan taat Kalau ijtinab ini menjauhi maksiat serta keburukan-keburukan Kedua-duanya menjalankan perintah maupun menjauhi larangan inilah yang disebut dengan takwa. Jadi intinya takwa, seringkali kita mendengar ittaqullah dalam khutbahnya biasanya. Ittaqullah menjadi salah satu rukun khutbah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, takwa ini pada intinya yaitu menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah itu namanya takwa. Sudah saya kalau orang sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, itu termasuk bagian takwa, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya nya ke surat, Ya itu yaitu namanya juga bagian takwa. Jadi, kedua-duanya kalau kita jalankan, insya Allah ini jadi sempurna ketakwaannya. Jadi, enggak orang takwa itu, wah, orang takwa harus takut kepada Allah, takut. Wallah ini ya kemudian tidak menjalankan perintah Allah, saya orang takwa namanya bohong, ya. Wa nasatul ala bagian dari menjauhi larangan Allah dan Rasul termasuk maksiat maupun dosa atau kesalahan-kesalahan ini atas segala macam perkara atau tingkah itulah menjauhi ini lebih selamat dan lebih bagus. Lebih afdol. Lebih mulia katanya bagi seseorang. Daripada menjalankan perintah. Loh kok ya begitu? Jadi menjauhi larangan daripada kita menjalankan perintah itu loh. Masih bagusan kita menjauhi larangannya. Allah. walidalika Yastaghilil muftadiun min alil ibadah. Aladhinahum fi awwalidah Ya minal al ijtihadi bisa tril ikhtisab. Jadi mereka ini yang istilahnya orang-orang yang su, apa itu menjadi permulaan pertama-tama mubtadiun pertama-tama dari orang alim ibadah Mereka ini uh, untuk mengawali derajatnya dari ijtiat tergolongan golongan orang yang ijtiat orang yang selalu hati-hati itu bisa Iktisab ikhtisab dengan bagian menjalankan perintah. Jadi orang-orang yang pertama kali ibadah itu yang di, yang dilakukan pertama kali termasuk dia itu untuk menjaga diri yaitu bisa Iktisab ikhtisab yaitu menjalankan ibadah. Jadi untuk menjauhi larangan-larangan ini biasanya belum belum bisa tapi untuk memulai ya memulai jadi orang yang mujtahidin ya derajat mujtahidin ini dengan menjalankan perintahnya al oh, wis gak popo katanya kiai kiai walaupun kamu sholat pertamanya sholatnya rubuh rubuh gedang ritek. ya Weis, pokoknya kep-kep senda keb, apa jadi saya ngarep? Ini kamu sholatnya pener atau enggak, enggak tahu. Pertama-tama kan gitu sih. Kamu jalankan puasa, ya puasa sekedar menahan lapar, menjauhi apa itu nafsu sahwat. Kan begitu tahu pertamanya. Ini boleh, enggak apa-apa. Jadi mulai-mulainya kita ini menjadi orang yang ijtihad, hati-hati, mucetahitin itu dengan menjalankan perintahnya Al Allah nah setiap tujuan mereka yaitu an ayasumu naharohum wayaku mulailahum yaitu dengan jalan pada siang harinya mereka puasa dan pada malam harinya mereka mendirikan malam dan seterusnya nah, ini pertama-tama itu hilul muntahuna ulul basoir, jadi orang yang menjaga ini jelas orang yang memiliki pandangan orang yang berilmu ulul basoir itu orang yang memiliki pandangan-pandangan yang luas tentang agama itu namanya ulul basoir. Mereka sibuk untuk men, apa itu? Menjaga diri dari maksiat, dari segala macam keburukan, dari segala macam dosa. Yaitu kalau sudah memiliki pandangan-pandangan yang lu luas. Kalau masih pandangannya permulaan. lo Ini loh ya. Yang dimaksud tadi kan permulaan. Menjadi orang mencetai yang menjalankan perintah. Gitu loh. Ya pertama-tama kalau anu, ya anu itu dasarnya dasar takut. Ya. Tadi apa itu? Dasarnya takut kepada neraka. Karena apa? Neraka ini yang dibikin untuk menyalakan api neraka. Wah ini adalah manusia dan batu. Batu dilemparkan, manusia dilemparkan. Ini nerakanya jadi mulat-mulat. Wah apinya jadi membara. Akhirnya lah ini takut kepada Allah. Allah. dengan rasa takut akhirnya mereka tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah. <tuh> nah, ini <tuh> min alil ibadati drill ijtinab. Jadi ini kalau orang yang memiliki pandangan tadi yaitu dari ahli ibadah yaitu drill ijtinab dari bagian menjauhi larangan Allah. Inna mahimatuhum ayafudu, lah tujuan mereka ini untuk menjaga apa itu menjaga dari larangan-larangan tadi yaitu menjaga hatinya dari kecenderungan atau cinta kepada selain al Allah. Ini hati-hati. Lah ini untuk orang tauhid ini. <laughs> orang tauhid itu kan menjauhi jangan sampai dia musyrik. Kecintaannya Jangan sampai kecintaannya Kepada selain Allah Batinnya Ini anil fudul Dari berlebihan Batinnya jangan sampai berlebihan Baik itu rezeki Apapun Ini jangan sampai berlebihan Dari kesenangan-kesenangan Jangan sampai berlebihan Ini namanya fudul Kan banyak toh Wah, wah ini Dihalalkan oleh Allah Tapi Kemudian akhirnya mereka ini tamak dan rakus, jadi kelebihannya ini berlebihan malian, Jadi anilfu, pudul, jadi berlebihan, banyak kan? Jadi mengolek rezekiku berlebih-lebihan. Terus kemudian apa itu? Untuk menumpuk harta berlebih-lebihan, untuk kesenangan berlebih-lebihan. Bahkan dalam Quran itu kan inallah Allah la mus. Rifin sesungguhnya Allah itu tidak suka yang berlebih berlebihan, enggak ruga. Yang seneng ya sedang sedeng aja kata Nabi itu Khairul Umuri, <tuh> Ausatua. tua. Jadi bagus bagusnya perkara itu ya yang sedang sedang aja. Itu, itu katanya, kata Nabi. Makanya batinnya ini menjaga jangan sampai kita ini berlebih berlebihan. Biasa biasa saja. Gimana biasanya kalau kita orang beriman? Umpama kita cari rezeki. Yaitu dengan standar cukup. Iya kan? Nah kata cukup ini luas loh. Sampean rumahnya gak berlebihan. Orang satu keluarga rumahnya gak usah bikin rumah besar-besar. ya Kayak istana. Lu siapa yang nempati akhirnya. Iya kan? Jadi biasa-biasa asak cukup lah kan, Keluarga tadi. Nah, mobilnya yorah usah. Pakai mobil di jejer Punya mobil mewah sampai lebih dari. Apa itu cukup. Nah, berlebihan ini enggak boleh. Kalau cukup kan satu dua aja. Sudah cukup namanya. Ini namanya dalam standar Islam itu. Standarnya cukup. Jadi cukup. Untuk pergi haji cukup. Untuk pergi umroh cukup. Pokoknya umrahnya kok senengnya tiap tahun. Ya tiap tahun umroh terus ya cukup. Iya kan? Nah, ini. Mau ke wali Songo cukup. Yang mau apapun cukup. Ini standarnya orang I, iman. Jadi standarnya nggak ingin berlebihan. Tapi cukup. Dan dari segi lesannya. lah ini. Dijaga dari. Jangan sampai kita. Jangan sampai bertutur kata yang. Apa itu. Istilahnya. Nguntuk. nanti nguntuk. besok Jawa nguntuk. Ya. Jadi Mecuprus ya banyak omong. Jadi banyak ngomong-ngomonge ngomong ndewedhek, ngomong. ngayo ngalor, yo ngidul, yo ngetan, yo ngulon. Kancane ngomong apa ya awake iso nyambung. <laughs> Wong saking ngomong iki ahli ya. Kancane ngomong wet gendruwo yo ya, iso cerita Kan ngomong kodok, ya isom ngomong kodok, tadi ngomong lagi sama ngecuprus ya, nggak ada, nggak ada pokoknya, nggak ada henti-hentinya, pokoknya sang ngomong, nggak ada apa-apa, saya dulu itu kalau apa itu bilang anak yang ngecuprus itu wah pada nembok sainten, nah iya, coba sainten, wak sainten nih wongnya tukang ngecuprus ya cerita yang nggak ada ujung pangkalnya, cerita Makanya kalau kita cerita itu nabi kena kenapa? Nabi ini ceritanya itu kalau nabi itu mesti jadi jadi hadis. Jadi pokok, jadi pegangan. Kenapa? Nabi itu ngomong kalau itu penting dan memberi apa itu jawaban itu akurat. Ini nabi, enggak ada pernah kata bohong itu enggak pernah. Dan nah, makanya seluruh nabi ini berkata walaupun itu gurauan, ini nabi mesti benar. Pernah itu terjadi pada waktu itu Nabi apa itu berdiri di satu jalan. Mungkin perempatan kalau sekarang ini. Kemudian ada orang itu lari kayak ketakutan gitu. Begitu lari terus ya orangnya. Melihat Nabi terus langsung dia itu sembunyi. Di semak-semak di dekat Nabi lagi orangnya ini. Tapi akhirnya ada orang menghunus harus pedang. tadi mengejar dia. Akhirnya Nabi tahu orang itu berlari-lari mengejar orang yang ketakutan. tadi Nabi ini pindah. Melangkah Nabi ini. Satu langkah Jadi pindah satu langkahan Lalu Nabi ditanya. wahai Rasul. Apakah Sampan tahu ada orang lari? Anu dari sana ke sini. Wai Rasul. Sama melihat orang-orang tadi yang lari-lari tadi. Nabi jawabnya apa? Nabi jawabnya gini. Sejak saya di sini, begitu saya tidak tahu yang saya tahu hanya Sampean Lo ini ya. Nabi nah, akhirnya kan orang tadi ya percaya kepada Nabi, oh, nabi ini enggak pernah dusta kok iya kan? Tapi kalau Nabi ini sering dusta dipercaya enggak? Ya gak mungkin dipercaya. Jadi akhirnya orang tadi yang balik kembali lagi. Nah, orang ini selamat. Jadi karena Nabi ini menyelamatkan orang yang mau dibunuh, ini kan wajib. Sedangkan Nabi juga enggak boleh dengan apa Nabi menyelamatkan dengan kata-kata. Tapi kata-kataan perkataan Nabi ini enggak dusta. Karena apa? Nabi tadi sudah melang melangkah satu langkah kalau di tempat tadi. Nabi jelas tahu. Kalau Nabi tahu berkata enggak tahu, bohong enggak? Bohong. Tapi kalau Nabi ini melangkah, satu langkah, ini kan pindah sudah. Tempatnya sudah beda kan. Nabi ini sudah beda, makanya Nabi ditanya. Apakah Semen tahu ada orang lari ke sini? Nabi sejak saya di sini loh. Nabi kan kan gitu. Maka saya nggak tahu siapa-siapa. Kecuali sampai-sampai. Ini kadang-kadang juga begitu. Itu zamannya apa itu, sesi jenar itu ditanya oleh seseorang karena orang itu belajar pada waktu itu sunan kalijogo belajar sholat tadi nah, situ kan ada takbiratul ikram ada ruko. ada sujud dan sebagainya kan ada salam akhirnya orang tadi tanya kepada syekh siti jenar waissah apakah yang dinamakan sholat itu ada ruko dan sujudnya katanya akhirnya syekh siti jenar jawabnya apa syekh siti jenar Kal Sejati neng sholat itu, ora, oh, iku orang mengkuruh sujud. Nah, tapi orang ini salah, salah memahami. Kan, saya Siti Jenar jawabnya sejati neng sholat. Kalau sejati neng sholat, berarti hakikinya sholat lah. Hakikinya sholat ya enggak, enggak apa itu. Enggak ada rukuk sujudnya kalau hakikinya sholat. Kalau ditanya sholat, nah itu jawabannya sholat itu ada rukuk dan sujudnya mesti. Soalnya sare dan jawabnya sisi di jenar sejati ini. Luwakinya orang-orang ini pada enggak paham. Akhirnya wahlek mulu sholat, ikung enggak rukuk sujud. Weh, meiling doa <laughs> Akhirnya ditanya. Oleh anaknya, umpama anaknya sholat di, shol di masjid maupun sholat. Pak, sama kok enggak sholat? Lele, -le, sholatmu itu enggak potong sampai aku le. Aku ndek sawah-sawah ndek dalan-dalan di pasar-pasar, ya sholat. <laughs> ini, ini salah persepsi, salah paham tentang daunnya sesidi jenar. <laughs> ya sama lu dengan itu ya, saya ceritakan. Maka ini... Kita bicara itu, kalau bisa, kalau kita ini menjadi orang yang apa itu berilmu, kalau kita ini enggak benar, atau itu menyangkut dosa, atau kesalahan, atau maksiat, atau permusuhan, lebih baik kita diam. Katanya, Nabi, "Uskut istighrok, apa itu?" Uskut istighrok <gifli> diam yang sangat wis pokoknya diem banget ojo komentar ini kalau kita nggak bicara benar ya Jadi apalagi bicara bohong yang, yang kemarin itu kita banyak denger berita istilahnya hoax <laughs> ini ya hoax istilahnya bahasa Inggris <laughs> nah, ini pokoknya jangan kita bicara ngawur kalau kita ini nggak nggak tahu lebih baik diem nggak usah komentar zaman zaman sekarang juga bahaya ya kan Uh, terus kemudian wa ayyunahum dan pandangan kita mata kita ini di kita jaga dari pandangan yang malah yaknihi yakni yaknihi yakni ini biasanya yang dimaksud ya tapi yakni diartikan di sini nih yaknihi ini yang tidak ada gunanya sama sekali Jadi malah yakni enggak ada enggak ada gunanya jadi kita ini pandangan kita ya jangan sampai kita memandang sesuatu wis dengan jelalatan wah wis pokoknya, -e, mandang apa wae niki pandangan sing tajam tapi enggak ono gunane. Jadi pandangan ini harus kita pandangan ini yang manfaatilah ya. Kita mandang-mandang sesuatu itu pandangan kita, mata kita kita gunakan yang bagus-bagus. Soalnya sekarang ini Dimanapun tempat, kadang-kadang kita itu sulit untuk menghindari pandangan apa itu maksiat. Banyak sekarang ini kan bagi perempuan ya banyak orang yang buka-buka aurat ya kan? Kemudian kalau yang apa itu mudah-mudah biasa, wah ini pandangan gratis. <laughs> pandangan gratis bening soal ini, <laughs> ini ya. Jadi awas nyati hati ya. Jadi kita ini dalam memandang makanya banyak orang ahli. Ali tasawuf itu kalau jalan mereka ini menundukkan kepala. Jadi kepalan ditundukkan. Jadi jarang dia itu apa itu melihat apa itu apa-apa itu enggak. Jadi enggak jarang melihatlah orang-orang ahli tasawuf. Bahkan kemarin itu puasa-puasa sangat apa ya kemarin itu. Saya ada itu keterangan. Keterangan itu ada siapa itu? Beliau ini ke pasar, kemudian ada apa itu? Anu malah semaput, ada orang membakar ini, loh, membakar batu bata, malah semaput. Karena apa? Dia takut, karena itu termasuk neraka, karena api, ya. semaput. Sampai dia itu nggak bangun-bangun, nggak siuman, sampai beberapa hari itu ada keterangan itu. Beliaunya ini kalau jalan itu terus menunduk, terus menundukkan kepala, nggak pernah... Apa itu tengok kanan tengok kiri ya jelalatan itu nggak pernah jadi ini pandangan kita terjaga Fa Insya Allah kalau orang ini pandangannya ini nanti terus dijaga Fa Insya Allah matanya ini kayak blondotan mau istilahnya mau nyeprot bahasa Jawanya ya Jadi matanya ini kayak bening bersih ini biasanya matanya orang-orang sepuh-sepuh ahli tauhid itu. Biasanya pandangannya enggak matanya enggak butek kagak maksiat ya kan. Bahkan di dalam ilmu tasawuf itu diterangkan kalau orang itu banyak melihat apa tuh aurat, banyak melihat maksiat, ini biasanya itu mempercepat kebutaan. Nih ya. Maka banyak orang yang masih muda-muda enggak kelihatan itu karena kebanyakan melihat aurat. Wali hadal makna kolalabi itu, ya. Nah, ini berkatalah orang alibata kedua, minal ubati dari beberapa ali ibadah. Wakanu dan mereka ini ada tujuh orang. Tadi tujuh. Wakanu ada mereka ada tujuh. yunusa bagi nabi Yunus itu ada keterangan ya Yunusu. Inna minan nasi man khubbi ilaihim as -salawatu. Eh Nabi Yunus ada sebagian orang itu yang ada mereka yang dicintai adalah salat. Ya. yu'asiru alaiha syai'an, maka mereka itu tidak apa itu membikin satu bekas atau keuntungan atas salat sedikit pun. Berarti salat itu memang bisa Bersih ikhlas karena Allah. Ini layu asiruna alaihya syai'an. Waya umutul ibadah. Sholat ini adalah menjadi pokok ibadah. Bisabatililah dengan tetap kepada Allah. Wasidki dan bener wataddarui dan juga tadaruk. Artinya tadaruk itu kalau bahasa Jawa itu DBDW. Istilah bahasa Indonesia itu menghibah-hibah kepada Allah. Wal-ibtihal dan juga merasa rendah, merendahkan diri kepada Allah. Ini namanya ibtihal. Maka yang dinamakan sholat ini ya. Ini annas salata al-muqtabarul kalmillah innamaya sholatul khusyin. Yaitu sholatnya orang yang khusyuk itu bisa mencapai sholat bisa sempurna ya. Lah al-ghafil bukan sholatnya orang yang lupa ya. Bahkan kata Allah wa aqimish sholata kerjakanlah, tegakkanlah salat lidikri untuk mengingat Aku. Kata Nabi SAW ya, inama furidat as-sholatu eh tu ya as-sholata. Jadi sesungguhnya aku diperdukan faratu asolat sholat wa umiro lansa diperintahkan wa umiru lansa diperintahkan bil haji haji watawaf tawaf wa as'artul manasik dan saya siarkan manasik haji li zikrilah supaya mendirikan zikir kepada Allah Nah, ini Fafi Badil Akbar, innal abda Idakoma ila sholati rafa'al wa bainahu. Jadi, sesungguhnya seseorang ketika dia mendirikan salat, maka Allah menghilangkan hijab. Jadi, rafa'a, rafa' Allahul hijab. Allah menghilangkan hijab di antara orang itu dan antara Allah. Wa Wajjuh wa wajihuhu biwajihhi. Jadi maka diahad maka dihadapkan wajahnya Allah, zatnya Allah, biwajih dengan dengan wajahnya. Wakomatil malaikatum miladun manki ilas sama. Jadi malaikat malah komat al malaikat itu malaikatnya berdiri, miladun manki yaitu dari adapan bayi apa itu mangkibahi itu anu apa itu punggungnya ilah sama ke langit nabi salati mereka ini memohonkan rahmat kepada Allah bisolati dengan salatnya wa aminu, wa aminu, dan mereka mengamini Allah doai atas doanya orang-orang eh, orang yang salat Alaihi Albir tadi sesungguhnya orang yang salat itu mereka apa itu digelarkan kebaikan ya Min anakakannis sama dari tengah-tengah langit Iilla mufarro kiirooxy sampai di apa itu Tempat pisahnya kepalanya Wayu munatin Dan mereka diundang-undang Lau yaklamul munaci Mayu Mantakol Nah ini diundang-undang Ada orang-orang yang undang Orang yang sholat tadi Seandainya orang yang munajat Ini tahu Siapa yang mereka Munajati Mantakola maka sesuatu itu pindah kepada dirinya. Wa inna abu Abbas sama Tufthulil Musolli dan sesungguhnya pintu-pintu langit ini dibukakan untuk orang sholat. Wa inal yubahi malakat tau bisufu fil musolina. Jadi sesungguhnya Allah itu suka ya yubahi malakat tahu kepada malaikatnya. bisufu fil musolina. Yaitu dengan barisan orang-orang yang sholat. Ini keterangan bab sholat itu banyak. ya Banyak. Wa minhum. Dan sebagian lagi itu orang yang dicintai adalah puasa. Mereka cinta puasa. Fala asiruna syai. Maka dia tidak apa itu... Uh, Membikin yusir, Jadi tujuan puasa ini tidak ingin mendapatkan apa-apa selain ikhlas karena Allah ini puasanya. Dan sebagian lagi ada orang yang yang dicintai mereka adalah sodako, walayusiruna alayasyian, maka dia tidak apa itu e, mengambil sedikit pun daripada sedekahnya sedikit pun. Bahkan ini kalau di dalam kita apa itu keterangan surat Al-Khasar wala ala Apa itu? Wala, yajiduna mimma utu, wala ala Jadi mereka ini enggak ditemukan di dalam hatinya itu suatu hajat apapun yang telah mereka berikan. Tadi enggak ada, ada, kadangnya kan orang-orang itu kalau biasanya amal kan ingin ada tujuan. Malah-malah kalau golongannya penjabat-penjabat ini kalau amal biasanya ingin disorting. wah Yang kemarin saya katakan itu ya, disorting ingin diekspos, dimasukkan TV, wah amal sekian juta. Padahal yang diamalkan adalah uang rakyat. <tari> Tapi untuk kepentingan pribadi, karena apa? Mereka nanti apa itu ikut? Lagi pil-pil pil berikutnya. Oh, ini Akhirnya mereka ini supaya cari. Apa itu? Cari nama. ya kan? Ini banyak itu model-model gitu. itu Kalau zaman-zaman sekarang. Ini hati-hati. Ini sodakoh. Tapi tujuannya sedekah ini. Kalau anu tuh walayu siruna. Ala angfusihim. Jadi mereka ini tidak menghendaki apapun atas diri mereka. Waminhum manhu bila ilahim asodaqotu. Jadi dari mereka ini ada orang eh ini sodaqot valiyasalih asai. Terus kemudian ya Yunus wahana mufasiron laka hadil khisolin Nabi Yunus. Aku ini menafsiri bagi kamu ini perkara. Bajal tula salatika. Maka jadikanlah selama salat kamu itu adalah kesobaran atas bahaya bahaya atas maksiat-maksiat atas dosa-dosa wa -dosa. taslim dan kemudian kamu selamat dari siksaan Allah azza wajalla. Waja'al asomta kemudian jadikanlah puasamu itu terjaga dari segala macam keburukan. kafal Ya, kemudian jadikanlah Sodakohmu itu kafal ada cukup jangan sampai menyakiti, ya. Jadi kita sodako kita jangan sampai sodako ini kalau apa itu kita orang yang kita sodakoi kemudian kita sakiti kita undat-undat, wah ini jadi rusak sodakoh kita. Fa'in naka lata'sodaku pisayin minhu. maka sesungguhnya tidak kam lata'sodaku kamu tidak sodako sesuatu yang lebih, uto, lebih utama daripada sodakoh yang menjauhi daripada menyakiti oh, orang yang kamu sodakohi. Atau itu tadi. Tadi biasa nih, apa ada mana-mana tihuk mundat-mundat. Walatasumu bisyai'in azka minhu. <tuh> dan kamu tidak puasa dan sesuatu itu lebih bersih daripada puasa yang menjaga diri tadi wa alimta janibal maka ketika kamu tahu sesungguhnya arahnya menjauhi larangan Allah itu aula lebih utama biriyati dengan menjaga wal dan hati-hati di dalam menjauhi larangan Allah Fa in khasalalaka satranijamian maka tatkala kamu bisa hasil dua bagian ini secara keseluruhan al ikhtisabu al ijtinaf amruka maka perkara kita jadi sempurna bahkan apa yang menjadi tujuan kita jadi hasil wa qad salimta wa maka kita bisa selamat dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari Allah wa tablu apabila kita enggak nyampe kecuali kepada salah satunya Falyakundalika jani bal Umpama kita disuruh milih Mana yang kita menjalankan. Apa kita menjauhi. Kita apa itu. Falyakundalika jani janibal idmah. Cukup kita. Apa itu menjauhi larangan Allah. Fatah selamat. Maka kita jadi selamat. Ilam genap Walaupun kita enggak mendapatkan sesuatu. Ilah Ila khosirtas roini Jami'an. Kecuali. Ini kita enggak bisa mendapatkan apa-apa kecuali kerugian kedua-duanya kita kita jalankan. Wama yang dan kita mendirikan malam kita enggak ada manfaatnya sama sekali. dan kita bahkan susah payah. Sumatu bi-tubi wahidatin. Kemudian ini bisa dihancur, leburkan oleh Allah dengan menghendaki hanya salah satunya. Wama yun Yufnika tauwilin maka sesuatu puasa pada siang hari yang panjang ini jadi rusak. Suma itu kalimatin bisa jadi kemudian kamu merusak apa itu puasa ini dengan hanya kalimat satu. Ini kadang-kadang kan bisa itu kalimat satu ya ini bisa merusak keseluruhan ya. Makmula itu pihak mafih idau muslimin dari menyakiti orang Islam. ya itu nah mujarrotil mazaki almiyah. Ina rojo ada kalum dikalimatin layat aku biha aslabu wayahibiha fi kori jahanam sabak ina Bahkan ada sesungguhnya ada seseorang itu mereka berkata dengan sebuah kalimat. Lihat haka supaya menertawakan dengan kali teman-temannya supaya tertawa bikin teman-temannya tertawa, Ya gitu ya. Akhirnya dengan tertawa tadi teman-temannya dari tertawa, apa ya piko Maka mereka ini dilempar ke neraka ke apa itu eh, dasar neraka jahanam sabina horifan sampai 70 puluh hitungannya, saking apa itu dalamnya jahanam. Jadi kadang awas loh hati-hati. Kadang kan supaya di apa itu supaya ditertawahi, akhirnya ngomong jadi dosa seperti umpama lah ini. Agama nggak boleh loh dibikin tertawa-tertawaan, ya kita apa itu supaya ditertawakan kita tapi merugikan tentang aga agama. Ini biasanya bahaya juga. Ini masa malah, malah bisa masuk ke neraka jahanam itu. Ya. Walqatra Wainaan Abbas. Ini sahabat Ibnu Abbas, ini beliau ini di, pernah dikatakan pada beliau bagaimana pendapat Mu'ayyad sahabat Ibnu Abbas, mataqulu fi ini Ada dua orang, salah satunya itu banyak kebaikannya yang dan juga banyak keburukannya. Yang satunya lagi itu sedikit kebaikannya dan sedikit pula keburukannya, ini mana yang benar jadi, kata soap itu benar la'adilu katanya, wah saya gak bisa jawab karena itu sama-sama <gak, <-dilu> gak bisa adil saya, karena itu sama-sama, sama-sama gebleki gak benar ya jadi, ono wong akeh, apie yo akeh ele'e, titi apie titi ele'e, ya podohai jadi, la'adilu katanya bisalamati syai'an wa misalu makul nahu halul marit Ya, Jadi perma sesuatu yang saya katakan ini ibarat tingkahnya orang yang sakit Badalika anamu ala jatal marid Yang demikian sesungguhnya ini orang yang abadi sakitnya Ini ada dua perkara Nisun huwa ya, adawak Umpama ini ada dua perkara ya yang nisfun wa adzawa, yang pertam, bagian pertama itu obat, yang bagian kedua adalah istimam, yaitu menjaga. Jadi orang itu umpama punya penyakit, penyakitnya itu terus abadi. Kayak zaman zaman sekarang asam urat, ya, gula, diabetes, ya, kolesterol, ini kan darah tinggi, ini kayak kayaknya kan penyakit abadi kan itu, mualajatin marit itu. Nah itu ada dua perkara. Pertama dia itu harus dengan obat. Yang kedua dengan ikhtimak. Ikhtimak ini menjaga. Tapi kalau kedua-duanya. Ijtima'a. anak kabil marit. Kot bari'a wassoha. Jadi kalau kedua-duanya dijalankan. Kedua ya obat. yang menjaga. Ini Insya Allah bisa sembuh. Dari penyakit. Dan juga bisa sehat. Wa'ilat. Kecuali. Kalau dua-duanya. Kalau ikhtimau bi maka menjaga itu lebih baik katanya sini itla yan faudawon maatar kil sebab obat ini nggak akan jadi manfaat kalau meninggalkan apa itu ikhtimah menjaga jadi minum obat um, obat kolesterol diminum tapi makanya gaje-gaje ya nggak menjaga kan makanya gaje-gaje makanya kacang-kacangan, wah yang menyebabkan kegemukan ya, susu. Lah, kamu kok masih gemuk kolesterolnya eh? Kolesterol masih tinggi. Oh iya. Soalnya apa? Makanya enggak terjaga, enggak terjaga. Lah ini. Maka pancen enggak ada manfaatnya obatnya. Ya, Walakot <laughs> yanfau istimewa ma'tar kita Dan sungguh-sungguh katanya. Bisa bermanfaat penjagaan ini mata Ma tidakwa juga eh, beserta meninggalkan obat saya nggak obat-obatan wis pokoknya saya penyakit saya ini saya menjaga aja ya saya menjaga aja nggak menjaga nggak nggak obat nggak apa-apa tapi saya menjaga makanya dijaga ya yang maka makan-makan yang lemak-lemak tadi dijaga umumnya darah tinggi kopi-kopi atau yang menyebabkan darah ini bergejolak itu dijaga walaupun gak obat ini biasanya juga bisa bisa sembuh itu bisa manfaati maka nabi pernah bilang aslul kulidawain al khimyah jadi pokoknya seluruh pengobatan seluruh obat jadi pokoknya seluruh obat itu dari penjagaan, jadi jogo aja sampai loro aja sampai penyakitan itu jadi pokok, jadi kalau sekarang sama sembrono dumeh nome dumeh, apa jenengi kalau nol penyakit, marungu nol cerob, ceroboh mangan gula lek ngombe saat cingkir kau wede guloni ya pirang-pirang sendok, gula <laughs> ngapur jenenge. nengi, gimana? Tadi enggak dicokok itu jenenge. Ngono Wal ma'niyu yang penting ya. Wallahu a'lam anna geni an qul an kulli. Jadi menjaga itu sesungguhnya menjaga itu sudah apa itu kaya jauh dari segala sesuatu pengobatan kulit dawa ya. Walidzalika inna ahlal hindi orang hindi ya ahli hindi Orang Hindi maksudnya itu julu mualijatihi mualajatihi mereka itu banyak apa itu mereka itu menjaga dari penyakit supaya nggak sakit sakitan itu makanya dijaga ini orang Ali Hindi minumnya dijaga pembicaraannya kalamnya juga dibicara apa dijaga Sebab ngomong itu bisa tekno cilok ciloko wong gara-gara dipateni sebab juga omong-omongan gara-gara melepun rokok di telengi ya yo. gara-gara ya yo. omong-omongan dimungsui uang sampai terjadi perang juga omong-omongan waya merau waya sihu maka mereka ini jadi sembuh tidak yang lain, jadi mereka banyak menjaga. Maka kemarin itu saya terangkan bahwa kalau orang di Mekah dan Madinah itu enggak sama dengan kita. Kalau mereka ini sakit, ini tempat pertama kali, ini apa itu obatnya? Obat ini menjadi solusi terakhir. Ini kalau orang Arab di Mekah, Madinah. Nah, bagaimana solusi awalnya? Solusi awalnya kepada Allah, mereka ini bermunajat kepada... Allah menjaga diri, maka minumnya kalau di sana itu ada minuman yang jadi dawak yaitu air zam, zam, zam. Jadi penyakit-penyakit jadi luntur ini kalau air zam, zam, zam. Makanya orang-orang Arab itu makanannya kambing, tapi mereka ini jarang yang setruk. Tapi di sini makan 10 sate saja sudah kejedeket. Iya kan? Sepuluh tusuk sate. <tuh> Apabila yanala ka hadihi maka jelaslah bagi kita sesungguhnya takwa itu milakul amri ya per, itu kita diri men, bisa mendirikan sesuatu wajah ruhu dan jadi apa hakikatnya takwa nah ini terang yaitu ahluhum bagul ulia ahli takwa itu mereka adalah punya tingkatan yang tinggi di dalam dari golongan orang-orang yang ahli ibadah maka wajiblah bagi kita fa'alika bibadlil majhudi kita serahkan untuk susah payah untuk mendapatkan ketakwaan dan kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah ya wallahu subhanahu ini mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini kita bisa apa itu terhindar dari Nafsu sehingga ibadah kita, atau kita menjauhi dari larangan Allah, ini jadi aman dari tipu daya hawa nafsu. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahaladzim.